Istri yang cakap, bagian ke satu. Amsal 12 ayat 4. Istri yang cakap adalah mahkota suaminya, tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Amsal 31 ayat 10-20. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Dia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar. Dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya Dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan Ia menguatkan lengannya Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan Pada malam hari pelitanya tidak padam. Tangannya ditaruhnya pada jendera Jari-jarinya memegang peminta Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas mengulurkan tangannya kepada yang miskin.